sudah leter luar negara kita bila dah kalah seorang-seoranglah macam mana siapa gaji sekian ni ni tu padahal macam sakit sebab ni pelihan kena baru kur suabul padahal lelirun <tuk> deh, baru baru ya baru baru. saya mengalahkan sekali kali. sekali yang kayaknya baru. baru yang menarik. bekas sih mana? enggak. Ini kena baru ke Ke Bau mulak bau badak, hmm. Ini. tahu ya? harus bau kita ya. Eh, lo, becat, ya, buka kancing buruk tahu Ya, masak, nabot, eh. itu, kan, dia. Aneh, repot uh. agak nah, deg abang sih betul Eh Mau neratak ke wilayah, yeah. Ya kalau ini Shh. <laughs> deh den. Kalau mun ni ada salah lima ada boleh pergi. Siapa? Eh. Kalau ada anu sen ya. Kalau pesan ada perjalanan. Nah, Kalau tahu jangan pelai bareng pada. Betul ni. Amun kelak. Ya dah. Kui katanda Allah. Lan tran terjau ni. Bangkat dicabut. Tolonglah orang dong. dari motor nih. karena mesinnya udah mana? Iya, jangan lain momot. eh dan anu banan ini ada gratis nih, Ah, hadiah mau hadiah ini harapnya itu, ini itu Ini ada harina buah ini, saya Ada ada Ah iya, tinggal doang boleh kom Tidak, lah mesin no anu, Ada orang panas dingin no, di bagus